Yo! Halo brosi semua, kembali lagi bersama Arya Mahayana di sini. Dan hari ini, aku lagi ada di kantor BNN Provinsi Bali. Pernah kebayang nggak sih ada apa sih di balik pintu kantor BNN ini? Penasaran kan? Apakah seseram yang kita bayangkan? Pagi mbak, saya mau ketemu Pak Kepala BNN-nya. Bisa? Siatuh. Selamat siang, Pak. Selamat Gede. siang. Apa kabarnya? Ayo, kita salamnya salam komando iya. deh. <laughs> Karena corona. Oke, kali ini Gek. saya sudah bersama Kepala BNN Provinsi Bali, Bapak Gede Sugiawiyar Dwi Putra. Gimana kabarnya nih Pak? Becek becek. Ya. Hari ini agenda kita akan jalan-jalan keliling kantor BNN Provinsi Bali ya Pak ya. Oh. Ini yang saya tunggu-tunggu saya sudah enggak sabaran ini, ya. menyapa semeton Bali, karena saya orang baru katakanlah, tapi stok lama Arya <laughs> orang baru stok lama, kenapa saya disampaikan begitu? karena saya sebagai orang kelahiran Bali ya. uh, dan juga pernah bertugas di Polda Bali sebagai Kabit Humas tahun 2008-2011 2008-2011 3 tahun ya. saya jadi Kabit Humas jadi saya sekarang datang ke Bali, ngayah istilahnya Oke, uh, sudah siap? oke, okay. siap. Kita, okay, siap. kita, kita jalan. jalan saja, Pak. Uh, kita nanti akan saya kenalkan tentang apa itu BNN, fasilitas apa yang dimiliki. Di Ayo, bisa kita okay. jalan oke, ya. Nah, BroSis, kita sudah ada di lobi kantor BNN Provinsi Bali. Tapi ada satu hal yang menarik nih. Hmm. Di sini ada Ini area ini adalah jenis-jenis narkotika yang ada sekarang ini oh. yang tentunya masyarakat juga harus tahu bahwa narkotika yang ada sekarang di Indonesia seperti apa, golongannya, misalnya ini golongan mm, satu golongan tidak satu. digunakan untuk pengobatan medis, hanya untuk kepentingan penelitian, serta berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Nah, banyak ini, sekali ya? Banyak, dan ini tentunya masyarakat harus tahu. Nah, selain itu, uh, Arya bahwa kok ada anatomi tubuh, mm -mm. ya? Pada dasarnya orang menggunakan narkoba itu kan nanti akan menyebabkan gangguan saraf sebenarnya. Terus kemudian juga kita ingin memberikan pesan kepada masyarakat bahwa BNN itu hadir untuk melindungi masyarakat khususnya di Bali. Dari masuknya e, narkotika menuju pulau Bali. Nah salah satunya kemarin baru beberapa hari yang minggu yang lalu kita bekerjasama dengan BQK. Operasi gabungan kita bisa menggagalkan ada narkotika jenis sabu, nah, sabu ya? sebanyak 1 kg okay. itu kalau dikalkulasikan kalau dipakai oleh semeton Bali itu satu gram 10 orang kali 10 bisa menyelamatkan ada sepuluh ribu uh, masyarakat Bali hmm. dari penggunaan narkotika sabu yang ditangkap 1 kilo. iya dan semua informasi ini bisa kita lihat di instagram juga ada bisa. ya? instagram, hmm. youtube, facebook maupun kita juga punya uh, medsos twitter apabila hmm. ada informasi berkaitan dengan Peredaran, penyalahgunaan narkotika di wilayah dan sebagainya. Silakan melapor dan identitas di rahasiakan dijamin. Satu lagi Bro Encez bahwa BNN Provinsi Bali saat ini sudah mendapat predikat wilayah bebas dari korupsi. Jadi kalau misalnya Arya mau bikin surat keterangan iya. hasil pemeriksaan narkotika untuk iya. sekolah, kuliah atau bekerja, itu sudah dicantumkan harganya berapa. Jadi sudah transparan. Kemudian kita sekarang menuju ke ruang pelayanan yang ada di kita di belakang. Okay, <guluh> kalau boleh saya tahu di sini pelayanannya ada apa aja ya Pak ya? Jadi uh, di sini Arya bahwa pelayanan yang ada di BNN ini ada tiga jenis yang bisa dilayani mm -hmm. di sini. Ada salah satu kunjungan tahanan. Jadi Kemudian Pak. ada SKHPN. Selain melakukan tugas penangkapan juga melakukan kegiatan rehabilitasi. <tune> Dan juga ini adalah salah satu layanan yang harus dimiliki dalam rangka uh, pencanangan zona indikas yang saya sampaikan. Jadi tadi. biasanya anak-anaknya misalkan pengen uh, menjenguk yeah. uh, keluarganya, terus anaknya rewel. Jadi kalau udah ada ini bisa nggak rewel yeah, lagi jadi yeah, lebih tenang yeah, lah yeah. orang tuanya ya. Yeah, yeah. Satu lagi mungkin yang perlu juga saya sampaikan bahwa dalam rangka uh, pembinaan rohani kita juga memiliki pura atau padmesanel tiap pagi mereka melakukan sembahyang dan pelayanan perawat jalan terapi rehabilitasi pencanggung akobat dengan adanya dokter spesialis jiwa itu sangat mendukung karena ini memang adalah salah satu program yang sedang kita canangkan sekarang bahwa rehabilitasi harus merupakan salah satu program prioritas yang dijalankan dalam menangani masalah narkoba. selain upaya pemberantasan Adalah ruang konseling ya, yang dimiliki oleh layanan rehab kita. Jadi, kalau orang konseling, hmm. jadi ini konselornya hmm. uh, ada di sini. Hmm. Ini adalah tempat uh, hmm. para hmm. kliennya. Ya. Kenapa harus ada klinik rehabilitasi? Itu uh, karena rehabilitasi itu merupakan suatu permasalahan yang memang penyakit dari otak. Hmm. Jadi, akan dekat kaitannya dengan medis. Hmm. Siapa yang paling mengerti mengenai medis adalah dokter. Ya, ya, jadi, ya. yang pertama, jokanya di sana. Rumah tahanan ini adalah sebagai tempat menahan para bandar, para pengedar yang ditangkap oleh jajarannya Pak Putu. Ini kami Brantas ini mereka disiapin minum juga karena ini salah satu bagian daripada memanusiawikan mereka. Jadi, dari sisi makanan, mereka dapat kali 3 kali sehari minuman disiapkan. Nah, dari tadi saya dengar ada suara anjing gonggong -gong di luar sana. Itu siapa? Penasaran itu apa sih, Pak? Itu adalah salah satu anjing yang digunakan oleh jajaran petugas untuk membantu untuk dalam rangka pengungkapan beberapa kasus. Wah. Wow. Namanya K-9 ya. K-9. Oke, keren. Langsung kita ke sana aja, mungkin, Pak. Kita ya? lihat langsung Oke. lebih jelas. Pak Fadli, yang Ayo. mana yang namanya baru, yang namanya namanya Tara? nah ini untuk nama Tara. Ini Tara jenisnya, nah. jenisnya nah. Jerman Shepherd. Tara, Tara Jerman Shepherd. Ya. Ya. Jerman Shepherd, ya. Rasnya Jerman Shepherd dari baru rasnya Labrador Labrador, ini ganteng sekali nih yang German Shepherdnya nah biasanya kita kalau melihat membawa ini, kita melihat situasi juga mm -hmm. tempatnya berbahaya nggak untuk kinin kita oh, kalau berbahaya ya. kita nggak akan turun, tapi kalau tidak berbahaya kita akan turun mungkin saya tambahkan, nah, ini kan ya. ada dalam pengungkapan kasus mm -hmm. di area jadi kapan kita bisa bawa? Kena anjingnya agak besar ini, mm -hmm. tentunya ke orang nggak cocok ini sebetulnya jadi cocoknya ke barang, contohnya ada kargo yang dari Manuk, nah ini cocok kita untuk mendeteksi, ada apa tidak barang narkotika di kargo tersebut, barang kargo itu dan ini sudah berapa kali kita aja uh, ke kargo-kargo, kan banyak kargo di Bali ya, kita turunkan untuk ngecek gitu. nah Pak, tadi kita sudah ke ruang tahanan, terus kita sudah bicara tentang K9 yeah. tapi tadi di depan saya penasaran sama mobil biru besar itu, <tuk> <tuk> itu <tuk> apa sih <tuk> <tuk> Pak? <tuk> itu adalah mobil Uh, X-ray hmm. yang digunakan oleh jajaran diberantas Pak Putu Niki untuk mendeteksi keberadaan narkotika yang bisa kita screening lewat mesin X-ray yang bisa di mobile Misalnya, kita ingin memeriksa barang yang ada di pelabuhan, kita bisa kirim ke Gilimanuk. Hmm. Kita ingin ada ngecek barang yang ada di jasa ekspedisi kita bisa kirim ke sana. Jadi di dalam mobilnya itu ada x-ray langsung. Ada ya, x-ray langsung? Gitu. Kayak di, kita di bandara itulah. Oh iya Jadi iya bisa iya, lihat. iya. ada juga ada monitornya dan sebagainya. Kita mempunyai uh, ruang video conference ya sekaligus juga media center. Media media center. Ya, media center. Ya. Ini adalah tempat kita melaksanakan video conference yang dilakukan di era pandemi ini setiap hmm. hari Senin kita melakukan rapim yang dipimpin langsung oleh Bapak Kepala RI. Assalamualaikum swastiastu, semeton, hari ini uh, sungguh luar biasa terus yang menonton tayangan ini, bahwa narkotika itu memiliki efek ketergantungan sifatnya itu adalah bisa stimulan, memberikan efek semangat, rasa percaya diri, contohnya sabu tapi juga ada efek yang namanya dengan halusinasi, halusinogen hmm. dan kalau stimulan itu yang banyak kita temukan adalah menggunakan narkotika jenis sabu Hmm. Banyak digunakan mungkin kalau brosis bisa lihat tayangan berita Pasti ya kok artis ini ditangkap Artis ini ditangkap Sudah ditangkap, ditangkap lagi